kemarin-kemarin sih aku dapat bintang tamu yang eh sama lah ya kali ini aku dapat bintang tamunya Solehah nih sampai Bang Indra tadi aja dia merasa senyum loh kayak kamu ah siapa lagi kalau bukan selfie ama ya, wow. tadi Bang Indra tuh ya Indra iya mm -mm. bilang gini mm -mm. dia ramah banget tahu mm -mm. merasa senyum mm -mm. ya dia jomblo dia jomblo <laughs> Promosi aja nih selfie apa kabar alhamdulillah baik alhamdulillah. kakak kayaknya sibuk banget nih, <laughs> Alhamdulillah berarti kerja ya, sibuk, daripada ya. sibuk mikirin kerja, mending ya. sibuk kerja. iya bener daripada sibuk mikirin hidup mikirin. yang penuh tanda, tanda tanya, cobain <laughs> aja, jalanin aja. Bener. Eh ngomong ngomong kamu sama aku seumuran nih kayaknya lebih tua aku dikit sih. Aku 99 Oh iya pantas sih kalau dia masih imut-imut juga gitu. Tapi sehat kan hari ini? Hmm, agak ini ya, agak pilek, udah mau sembuh sih Mudah-mudahan oh, Meriang-meriang gitu, merindukan kasih sayang Siapa oh, tuh? Saya curhat ya? Bukan aku, kamu lah Katanya lagi sibuk nih, sibuk lagi barusan aja ngeluarin single terbaru Alhamdulillah, luar single lagi yang berjudul Selaya Dan ini, yang berapa kali ya? Oh banyak banget sampai gak usah dihitung dia berapa nih <tuk> ya? <tuk> ya ya alhamdulillah masih bisa tetap berkarya sampai sekarang alhamdulillah aku udah lihat tadi uh, viewersnya udah 1,2 juta ya Apa Di berapa satu masih satu oh, mm -hmm. enggak lebih kok tadi aku barusan lihat oh iya? Yeah? <tuk> cuy balik nih beneran boleh soalnya apa? tadi aku lihat satu 1,2 <tuk> udah aku lihat barusan tadi tuh oh, hebat banget Allah. ya uh. hmm. tuh singgahnya tentang apa ya seraya gitu seraya jadi itu seraya itu dalam artian kata sambil oh, seraya, seraya menyanyikan cipta eh sambil menghangatkan cipta oh, sambil iya. menyapa gitu kayak di lirik seraya itu hmm. gitu. tentang apa lagunya eh, tentang isinya jatuh cinta pastinya oh jatuh cinta hmm. aku tadi udah nonton loh video oh, ya. pertama ada yang goyang-goyang iya -goyang yeah, gimana bisa bisa kalau kamu mah goyangnya masih saleha gitu ya aku, jangan ditanya ya kan kamu oh, tuh sendiri kamu oh dulu dulu jangan salah CP juga ini oh, juga. Iya! Yang namanya ya proses lah Mungkin, Mungkin kakaknya juga nanti suatu saat gitu Oh iya benar-benar <laughs> Gini ya dia lebih muda dari aku setahun Tapi aku merasa kayak hina <laughs> ya, ya, gitu oh, ya, Gitu selfie, tapi Iya sih kamu tadi bilang dulu pernah kayak gini lah ya Pernah juga yang ya. apa sih ya Cepi dulu gak berhijab kan mm -mm, Aku berhijab, juga nonton gitu. kamu selama di LIDA sampai Mena. di DA aku selalu nonton Awal namanya. karir Cepi memang mm -hmm. gak berhijab Oh gitu. Dari nyanyi panggung ke panggung Nah, ini dulu gak berhijab Sekarang kok bisa ke hijab uh, Dapet wangsit apaan gitu ya Kok bisa, dek gitu Aku mau hijab deh, udah memutuskan di hijab Padahal kan kamu awal awal karir Itu kan gak berhijab mm -hmm. Gak takut tuh, mungkin kalau udah berhijab Ntar, karena aku punya hijab mm -hmm. Aku berkurang atau gimana gitu Kenapa bisa jadi milih berhijab gitu loh mm, Memang dari dulu tuh Selfie ada niat ya main mm. berhijab gitu, terus eh uh, Cepi sempat umroh alhamdulillah bersama alhamdulillah. keluarga mm. dan tentunya ada almarhum juga mm. almarhum bapak dan memang tapi sempat ucap depan almarhum Cepi berhijab. Itu-itu mm. tuh ternyanyi yang terus Kak. nggak mm. nggak tenang gitu loh kalau mm. enggak ini kayak kayak utang gitu Tapi mm. oh, udah ucap udah diucap hmm, oh. udah ucap dan memang eh uh, setelah dari umroh tuh ada ada rasa nyaman gitu ketika mm. berkerudung mm. kayak ya merasain aja hangat gitu badan mm. gitu hangat nggak panas Hanya. hangat ya Seperti pokoknya kan? ada rasa yang nyaman gitu ketika oh, berkerudung akhirnya uh, berjalan satu tahun setelah umroh bapak uh, bapak meninggal mm. di situ selfie bener-bener yang oh, udah nih harus harus gitu, udah hmm. harus udah, gitu. Oh, harus, hijab, harus hijab gitu ya, Walaupun ya Dalam dunia entertainment Pro kontra pastinya hmm. ada yang setuju Dan yang tidak setuju hmm. gitu Oh ada yang setuju dan ada yang tidak ya, setuju Tentunya kan apa ya uh, Gimana ya Berhijab itu mungkin banyak orang Lebih ke uh, Bilangnya terbatas kali ya Lebih hmm. terbatas Contoh lah kalau misalkan acting hmm. Ada yang bersentuhan dengan lawan jenis gitu. Betul. Terus ada uh, apa joget yang memang yang dulu dulu dulu capek yang hobi banget put. yang oh, ego goyang-goyang yang ya, gitu. Ya. Ini banget ya. ya aku juga ya, pokoknya ya, gitu lah ya. suka dance gitu dan sekarang lebih ke lebih diatur aja sih ya, kayak Anggun, masih bisa gitu. enggak, masih bisa joget tapi yang sewajarnya sesuai sesuai hmm, sama dia ini. wajar aku enggak wajar ya. enggak gitu <laughs> dong, enggak <laughs> <laughs> boleh kira sebesar syukir, enggak enggak, aku tuh emang kebiasaan kayak gitu eh. ya, enggak wajar gitu, iya <laughs> <laughs> <laughs> ya bener ya, dulu hmm. kamu emang gak hijab, aku juga lihat tuh di panggung, panggung juga, hmm. kamu nyanyi-nyanyi juga kan, hmm, Dulu Waktu capi, masih enggak hijab, itu bukan, itu bukan, itu bukan, itu itu Kan dulu nggak hijab, sekarang udah hijab mm -hmm. Ada nggak sih uh, pihak yang Ngapain sih kamu hijab, gini-gini kamu tuh bakal ah, nurunin job kayak gitu? Banyak, banyak, banyak, banyak. Banyak hmm. itu yang, kalau untuk ngomong gitu sih Takutnya jawabmu ini gini Nggak, dia nggak secara langsung, tapi mm. ngarah ke situ Kenapa mm. sih terlalu cepat? Gitu. Oh, kenapa sih terlalu cepat? Kenapa gitu? sih terlalu cepat? Banyak-banyak komentar-komentar yang m -m. pernah aku baca Kenapa sih terlalu cepat? Ah, selfie kayak ibu-ibu gitu mm. Selfie yang apa makin kelihatan bulat gitu Pokoknya, ya kami kangen selfie yang ini, yang dulu yang joget jogetnya sama selfie hmm. gitu. Itu jujur dalam artian selfie mikir-mikirin, mikirin sebelum sebelum awal dari awal-awal tuh yang Ngeyakinin terus perjalanan uh, makin ke sini makin ke sini makin ke sini sempet yang namanya ya ya manusiawi lah ya. Mm -mm. Ada yang namanya rasa down dengan kata-kata oh. netizen yang okay. itu semua lah ya, ya. Tentang hijab aja dipermasalahin gitu. Mm, mm -hmm. Jadi tapi lebih lebih ke apa sih ya? Uh, ini ini keputusan selfie, hmm. ini uh, pilihan. pilihan selfie jalannya seperti ini yang mudah-mudahan makin berkah itu amin, ya amin, amin, amin. makin berkah. Cepi uh, bisa jaga diri karena itu pesan almarhum. Betul. Gitu. Lebih kepada itu sih. Ya sih, nggak usah takut terjeki seret karena suatu hal apapun karena setiap manusia itu udah punya rezeki masing-masing dan pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik hmm. itu. Apalagi. Semakin mendekatkan kepada Tuhan kan, kan kamu menutup aurat. Hmm, ini ini gitu, motivasi gitu. selfie juga hmm. untuk pastinya tetap dekat mendekatkan diri kepada hmm, gitu. Allah Subhanahu wa taala. tadi ngomong-ngomong soal kamu pernah down kan gara-gara hmm. ya namanya hmm. juga di entertain, pasti juga ada haters, ada yang ngomongin yang enggak-enggak, kayak itu tadi komentar miring Sampai gitu. bukan nanyain Kak, tapi sempat ber berurusan dengan hukum waktu itu. Nah, apaan tuh? Ngapain? Iya, eh, karena ngelaporin netizen yang apa udah kurang ajar gitu caranya nge-bully oh, bikin nge akun yang bener-bener satu akun itu tuh dibully awalnya, cepi sama teman-teman tapi makin kesini makin kesini kok cepi yang paling banyak gitu, hmm. cepi yang paling diserang gini-gini gini-gini sampai udah keluarga ya, cepi udah gak bisa tahan kalau udah masalah keluarga Masuk ya, bener -bener. apalagi udah yang bener-bener yang udah gak wajar lah, nggak wajar di di ini diedit-edit edit fotonya yang editnya nggak udah gak, gak bener sama ganti sama kepala binatang itu kan udah yang astagfirullahalazim. Emang apaan hmm. gitu, seenaknya sendiri ya. nah hmm. gitulah itu sampai selfie yang down wow, down gitu. banget dan nggak tahu lagi dia mau ngapain akhirnya makin apa namanya? Hmm, di ini lagi di membangkitkan diri membangkitkan sendiri. Membangkitkan diri sendiri tuh Ya, ternyata prosesnya lama. prosesnya lama. Ya. lama gitu nah, lah. cara kamu bangkitin diri sendiri mungkin ada kayak hot dalam diri kamu, kayak aku kayak gini. Aku dulu tuh pernah kan, kalau aku pengen punya ini, aku pengen bisa menjalani ini, tapi belum terlaksana. Oke, gak apa-apa. Dulu tuh motivasi aku kayak gini, setiap kemauan pasti ada jalan, dan itu aku punya keyakinan kayak gitu, setiap satu persatu keinginan aku bakal terwujud. Itu emang bener-bener ya, terwujud. Bener, bener. Ya, kalau kamu sendiri tuh punya. Ya. Apa? itu Kus salah satu apa? salah satu motivasi selfie juga kata-kata itu dan memang apa ya ya setiap setiap orang pasti ada masa masa tersulitnya uh -huh. masa dimana dia merasa rendah gitu uh -huh. dan disitulah kita uh, proses manusia untuk bangkit dan lebih bisa kuat lagi uh -huh. itu sih pelajaran selfie sakitnya selfie adalah pelajaran selfie untuk lebih kuat uh -huh. Atau dicantah gitu, jadi jangan berlama-lama kita down Bener, memang perlu kita kalau kalau lagi sakit nangis, nangis, gak apa-apa Keluarin cerita ke orang yang kita percaya, gak apa-apa gitu Dan memang itu pelajaran buat selfie, betul Karena dulu selfie orangnya mendem Mendem, oh, nggak mudah cerita Gak mudah cerita, masalah CP berendam sendiri Akhirnya satu persatu dikumpulin, ngumpul, meledak Oh, begitu Kalau kamu mendem nih, biasanya Uh, lebih ke introvert, apa emang kamu anaknya introvert? Bisa dibilang introvert oh. ya okay. Tapi mau gak mau kalau di dunia entertainment kita dituntut untuk ekstrovert kan? Yes. <laughs> Walaupun sebenarnya kita introvert Benar Sama Aku Selfie juga kayak gitu Orangnya tertutup banget dan sama Gimana ya bukan gak mau bergaul sama. tapi takut dan uh, gak pede, gak percaya diri apalagi yang namanya Selfie di, dari kampung yang mm. bener-bener di sana tuh bergaul bisa dibilang satu dua tiga temen doang kayak gitu karena bapak tuh bener-bener yang ngejaga gitu kan mm -hmm. ngejaga banget mm -hmm. kemana-mana Selfie pasti ikut nggak mm -hmm. boleh ini nggak boleh itu sama aku tuh juga nggak gampang cerita nggak banyak temen terus habis gitu kalau ada apa-apa mendem sendiri mm. jadi Aku kalau udah kebanyakan mendem, sakit <laughs> Kalau sekarang sih Safi lebih uh, belajar aja sih untuk ibaratnya bergaul sama siapapun mm -hmm. Tapi dengan sewajarnya aja betul, betul. Tahu temannya yang mana harus diceritain, apa mm -hmm. aja sih yang harus diomongin ke temen tuh Ya bener, karena emang ya namanya juga manusia kadang juga kilap kecepolasan iya kadang ya. kalau udah asik dengan ngobrolnya kita iya. dengan teman-teman tuh kadang kita nggak nggak sadar ah ini ini ini loh kelewatan batas kelewatan batasnya. nih, kelewatan nih. ini kita nggak secara tidak sengaja Uh, udah semuanya diungkapin uh -uh, gitu. semuanya diungkapin <laughs> yang nggak harus diungkapin iya, kita nggak tahu temen karena temen punya temen lagi misalnya iya, gitu. ngomong anak mana gitu ya benar benar benar benar iya benar benar banget ya nggak apa, apa lah ya eh ngomong-ngomong nih ya karena sekarang kan udah hijab mungkin banyak perubahan juga kan dari Uh, kehidupan kamu mungkin lebih soft atau gimana Nih aku kan, saya tadi lihat-lihat tuh video-video kamu manggung tuh di IG mm. kamu juga kalau di panggung dulu sama sekarang bedanya apa setelah kamu pakai hijab? Justru apa ya? nggak sih, enggak beda Enggak ada bedanya? <guluh> enggak ada bedanya Cuman kostumnya Cepi mm. Cepi tetep Cepi yang dulu yang joget gimana-gimana oh, yang, penting, yang penting dia udah, memang dari dulu Cepi jogetnya cuman gitu-gitu doang Dan enggak sampai ngebor-ngebor gitu oh, okay. <laughs> <laughs> <laughs> nggak enggak sampai panturan banget ya iya benar-benar ya benar. selfie uh, merasa ini sih alhamdulillahnya sekarang lebih uh, gimana ya lebih percaya diri percaya diri pasti merasa terlindungi gitu ya benar nah, benar, benar benar itu nggak bisa dipungkiri sih memang beda itu iya. beda sama nah, sekarang gampang mungkin orang-orang mungkin diremehin. yang iya ada rem iya, lah. Iya, iya. ada rem kan lewat itu cewek misalnya, sit, sit itu kerjaan bang hari tuh biasanya kayak gitu iya, ada cewek lah, ada tuh, rem cuci, lah gitu kan ya <laughs> kalau sama selfie uh, mau cuci, cuci tabok <laughs> nah, kan kan tuh kamu kan di podcast aku pernah lihat video kamu hmm. katanya kalau ada yang apa neblok-neblok kamu atau udah dek deket kamu kalau langsung tabok, tabok. Ya, iya cepet tuh refleks aja refleks hmm. refleks gitu hmm. karena ya, bener sih tabok aja <laughs> <laughs> refleks E, dari dulu memang Bapak tuh nggak suka nggak suka, kalo suka misalkan, pegang ya. gak suka kalau misalkan suka. ini gitu, mm -mm. E, gak sopan, katanya, gitu nggak sopan kata bener sih tapi ya namanya kayak gini kita kadang kalau misalkan udah diperlonton kan kita nggak mm -mm. bisa kontrol orang-orang yang iya ini gitu Ya udah se ini aja makanya tapi kebetulan makeup cewek perempuan juga ya. mm -mm. udah e, ini Peluk cepe ya, sebelum, sebelum kita ini. Oh, <laughs> karena makeup cepe yang jadi, eh, mbak yang dicubit ini, Mbak. Oh, kamu bawa make, make up artis bisnya kalau kemana-mana ya? Ada. Soalnya aku lihat tuh di tiktok kamu kan ada dandan-dandan sendiri hmm. Gitu lagi Nah itu makeup selfie. Oh, bukan dandan-dandan sendiri berarti ah? ya? Bukan dandan sendiri Kadang-kadang selfie kadang -kadang oh, kadang -kadang. dandan okay. sendiri Ini gak ngomong soal panggungan tadi Kita kan masih bahas soal dipanggungkan ya mm -hmm. Ada gak sih beberapa mungkin banyak pengalaman yang unik Pernah kamu rasain di panggung-panggung kayak gitu Mungkin di sawer banyak Atau mungkin kecemplung <laughs> apa gitu, nyosop gitu Eh pernah, aku tuh pake hegel tinggi Hey.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 Ya Allah nyong, hmm. e, ya, ke masuk. dong jadi bapaknya tet gitu kan terus pernah kemarin baru-baru jadi di eh, Entar deh. masuk gitu kamu nggak jatuh nyemplung. Jatuh? Eh ketatap dong. Ya iya. Ampe di sini-sini luka. Dulu ya sama teman-teman. Apuntunya <gat fungi> <sihat> <sihat> ada teman jadi biar malunya, malunya marahin. <gat> iya juga kala ada <to> teman sih -masi apa-apa. Baru-baru aja kemarin di Kota Baru ya kejadian. Hmm. C harus nyeker karena ini copot satu, mm. tapi C sadar. Kok aneh ya, sebelah. Kok aku kayak nggak napak gitu. Eh <laughs> <laughs> ya, ternyata copot ya, copot. Ya udah, akhirnya aku copot semua deh. Sampai akhir lagu baru ganti, ganti sepatu. Ya, ampun nyeker. Nyanyi nyeker tuh gak, uh, penonton, itu penonton oh, nggak itu. teriak. Oh, teriak. Aku pernah sih kalau... Tapi tapi bawa bawa asik aja deh lompat-lompat. Gitu. Oh iya deh asik aja. <laughs> Kalau aku bukan hak sih. Depan ada ha high heel yang itu kan, gitu-gitu. Copot. Jadi bisa. Yang copot? Itu kayak tali talinya depan. Copot. Oh, oh, iya Ya dari high gitu. Uh -huh. Jadi waktu aku nyanyi juga aku nyekar. Tapi penontonnya banyak itu nggak punya sepatu ya? Kayak gitu bilangnya. Nggak bu, copot, rusak kayak gitu. <laughs> Baru ganti lagi. Tapi nyeker lah kemarin tuh benar-benar. Uh -huh. Ya, banyak sih kejadian lucu, kayak kemarin ada ibu-ibu yang um, Selfie nyanyi kan, nyanyi-nyanyi hmm. Asik dah tuh hmm. Pada ngumpul, foto, eh nggak ada pengaman eh, Pengamanan Terus, aku lihat Iya, pengamanan <laughs> <laughs> <laughs> Terus, <laughs> Terus orang -orang ada ini, pengamanan lah Mana orang-orang jadi, Mas. akhirnya CP nggak uh, Tiba-tiba raya lah, teriak di me Tolong gitu Pada <laughs> <laughs> Cuma di mebu ngumpul cewek Cep kaget itu. Cepi kaget oh, padan. Uh, itu tuh gerumbel gitu. Oh, lagi nyanyi. Lari, Bu Ibu. Jadi Cepi kaget kan. Tolong. <laughs> gitu. nah, terus <laughs> ini Eh, kenapa tuh, baca? Ada ada juga yang megang ininya Cepi. Jadi kan hmm. memang nggak oh, sengaja kali ya. Cewek, cewek tapi kan cewek. Cewek, cewek, Ibu. Pegang perutnya Cepi tapi Cepi geli. Eh. Ya, Kak deh Ada lagi enggak yang, oh, yang hmm. lain? Oh, mungkin kalau Dangdut sih identiknya saweran kali ya. Alhamdulillah. Gitu. Banyak berapa memang event-event kemarin luar biasa sih. Alhamdulillah ya, ya. panggulnya nih ya, kan <laughs> luar biasa ya. Terus nih kalau dipangke gitu biasanya kamu tuh emang hmm, dikawal gitu apa gimana sih? Kan iya, pasti harusnya? ada. Pasti ya. Soalnya kan kamu kan pasti banyak fansnya fans tuh biasanya mm -hmm. kalau fans, ada yang fanatik tuh kan ya yeah. ada yang fanatik tuh suka cubi-cubi uh, iya, kalau dari fans sendiri tuh ada ga sih yang begitu ter berkesan di hati kamu? mungkin ada fans fanatik yang, yang sampai, aduh self -selfie, selfie, selfie kamu kok ga pernah bales ini ku, aku oh, gini eh kamu ga jadi istri aku gitu. eh kanya kok gitu iya. ada yang terkenal gitu banyak, banyak. mungkin sampein kayak kamu ada istri oh, banget ya. gitu pernah Ada juga sih yang enggak di sisi lebih ke mengerti aja ya nah. Beratnya karena rasa senangnya mereka Ida, dan benar -benar tidak menyangka ya. bisa ketemu langsung hmm. gitu. Kayak kemarin contoh mana gitu kan huh? Sampai bawa makanan hmm. uh, ada Katanya ngidam gitu ngidam pengen potok sama selfie gitu bilangnya oh. Ngidam pengen potok sama selfie terus bawa makanan pengen makan sama selfie Udah makan gitu hmm. Selagi selfie kondisinya lagi enggak Rewel, ayo. Mm -hmm. Tapi karena kalau rewelnya itu dalam artian mau siap-siap lah, mm -hmm. mau make, mau mm -hmm. uh, prepare untuk tampil ya pastinya. Cepi fokus kan, yeah. nggak mau ini dulu. Ya paling, paling gitu, gitu sih. Kalau memang salah sempat, ya disempatin. Mm -hmm. gitu. Serta bisa mungkin disempati. Perdiammu tuh uh, bisa dikatakan dekat, dekat dengan fans, gitu enggak Enggak yang apa sih ya? Enggak, um, enggak, enggak, kalau ya. untuk batasi sih, enggak sama, sama siapapun gitu hmm. Ada gak sih mungkin satu, dua, atau banyak fans yang perlakuannya ke kamu tuh bener-bener kamu inget-inget terus? Entah perlakuan mereka tuh perlakuan buruk Kalau fans sih pasti baik lah ya Sampai, Sampai mungkin kemanapun, kemanapun kamu perlu iya, diikutin gitu Ada gak? Teringet-inget gitu Oh aku hafal kamu itu iya, hafal kamu dikawal dikawal, dikawal, kan? Iya hafal-hafal kemarin Sampai dikawal gitu kan Ayo ikut karena kemarin sempat uh, ada PSA yang tidak, tidak boleh sembarangan masuk gitu. mm -hmm. Ya udah mereka masuk, ya udah ikut sini Karena aku juga udah, udah, kenal, juga, ya. udah hmm. kenal juga, siap dulu udah, udah kenal gitu kan Terus uh, ada yang kayak Apa ya, sering ngasih ngasih kado, kado lah gitu Hampir setiap ketemu ngasih gitu Beneran -bener gak ulang tahun <tuh> Iya beneran-bener -bener <tuh> ulang tahun Terus ada juga bener-bener yang sampai Misalkan nih ketemu di bandara Orang itu uh, pengurus -pengur, yang sering ngurus-ngurus di yeah, yeah. Itu fans, dia ikut Eh boleh nggak aku ikut, boleh nggak temenin Cepi gitu. hmm, Tapi kamu mau hmm. ngobrolin gitu, nggak apa-apa Kalau fans kamu pada ikut waktu ada event tuh nggak dibatasin itu biasanya Nggak boleh, yang boleh masuk cuma Cepi, apa, selfie sama manajernya aja apa? Apa? bagaimana gitu Kenapa? Kan misalnya kalau di event-event gitu hmm. entar kamu kan oh, boleh ngajak fans, kamu bisa ngajak fans hmm. gitu. Eh uh, ada enggak sih di satu event yang enggak boleh fans kamu masuk gitu. Ini kemarin terjadi, pendemo oh, itu boleh, enggak boleh masuk. Cuman, Cuman kan Cepi, Cepi yang ya. apa namanya? Eh uh, masih masih itulah masih bisa lah karena menjadi jadi tim jadi tim Cepi aja gitu hmm. di saat itu. Tentu selfie-nya juga baik lah ya Jadi kamu tuh nggak membatasi kedekatan kamu sama fans kamu gitu. Kalau apa ya, kalau masih bisa diusahain mm -mm, Ayo, kalau udah nggak habisnya bagaimana lagi? Pasti, pasti ada dong, dong kalau lagi manggung karena sering bareng sama fans mungkin ketemu fans Ada, ada dong pengalaman-pengalaman lucu dari fans gitu ke, ke kamu, kamu gitu. Apa yang lucu itu pernah terjadi? Lucu itu bener-bener yang mereka nggak mau ninggalin gak mau ninggalin? iyaa sampai ke rumah-rumah gitu iya, ya ampun oh, kadang nginep heee ah. uh, uh. fans nginep di rumah kamu iya itu satu orang atau banyak nah terus gimana kalau nginep di tempat kam kamu? pada di luar oh. rela, rela gitu weset ngemeset gitu? gitu? mm-mm sampe segitunya lah Faye karena kadang ada yang kadang dari jauh mm -mm. yang udah memang uh, pada naik motor mm -mm. malam gak mungkin dong mau pulang malam yeah, iya Oh gitu, baik, baik banget ya <laughs> dia, ya Allah Fansnya sampai di rumah dia Kadang -kadang gitu. Kadang-kadang Cepi ya Kadang-kadang Cepi Mereka gak bosan itu lah Cepi ya Enggak ya. <laughs> dong, kita gitu. senang. Alhamdulillah, Alhamdulillah. senang Alhamdulillah berarti mereka senang sama Cepi Iya bener-bener, Cepi juga cantik, cantik sih eh. Cantik, terus-terus kan bertalenta ya Pasti banyak yang suka Amin ya. Nih kalau yang di apa Single kamu nih, aku mau bahas single lagi ya Nih, kan tadi ya udah bahas uh, Gimana antusias fans-fans kamu tuh, sama single kamu? Single, mereka seneng pastinya hmm. Yang terbaru dari Selfie ini Beda lagi gitu dari single-single single sebelumnya Dan oh, bedanya di mana? Karena sebelum kan mellow, mellow terus hmm. kan Ini yang pertama kalinya kayaknya uh, Beat, beatnya itu asik, asik, asik, asik, asik, asik Terus aku juga baca artikel uh -huh. Kalau katanya single terbaru selfie ini ada 3 genre sekaligus nih Iya, 3 genre apa ya, tuh? Melayu, Arab, dan Lud pastinya Melayu, Arab, dan Lud Pasti tuh cengkoknya beda-beda ya? Cengkoknya pasti beda Dan aku juga uh, dengar juga banyak info Kalau selfie itu Raja Cengkok, gimana ya? Ratu Cengkok <laughs> gitu Karena Kak Aras yang julukan Ratu Cengkok gitu kan ya Tadi kan ada Melayu apalagi? ada hmm, alap terus, terus ada dangdut Nah gimana, gimana dong, contohnya dong, cengkoknya dong Temen kiri, kiri pada, pada mau tau <laughs> nih Cengkoknya Safi Kalau dangdut tuh tahu tau <laughs> deh ya, Aku campur eh. sari The next kamu kan campur sari bukan iya, dangdut ya, ya. Kalau oh, dangdut tuh lebih ke Contohnya nih Sampai juga ya, tadi di contohnya di LDR Oh iya kan kayak LDR tuh, aku belum tau Temen kiri juga belum tau Ya udah gini, kayak dangdut tuh dan tak. Rindu, mengapa rindu hatiku? Tiada tertahan, Kau tinggalkan aku seorang Iya, kalau ya, nah, aku yang nyeket itu kayak orang kedinginan Nggak Aduh Terus kalau gitu sih, Melayu yang lebih mendayu-dayu di bawah aku terbang melayang-layang. Oh iya. ya ya ya. ya. <tuk> Sampai so. sudah ke kamu. Dan ya, ya sayap-sayap kasih sayangnya Oh gitu. Iya, Kalau Ara, harap -ar diuna. -ar -ar -ar -ar. Eh, Ara tuh. Habibie, habibie, habibie, habibie ro Habibi. ro Habibi. re ya. Coba kamu ngomong, ngomong apa gitu, gitu coba. Aku selfie, coba. Aku selfie. Gitu. Uh. Kalau orang dangdut beneran dangdut. Oh, ya. Ya, ya ya orang <tuk> beneran dangdut sama yang dangdut abal-abal tuh beda banget gitu. Ngomongnya aja dangdut. Aku selfie. Yang jangan mau beli mau beli beras ini. Ya mau beli beras. <tuk> Sedikit digilu. <loh."> kan beda aku selfie gitu. Ya. <"Selvi." tuk> Kalau orang udah-udah coba yang ngomong bang Indra Umi Elvi kan Umi Elvi, aku Elvi seksi. Eh aku selfie. Iya, tapi suara kamu kan kayak serak-serak bahasa gitu kan, Ini seksi gitu. Cuma kalau ngomong lagi, kalau kamu tuh kayak loh Ada kayak ada desa gitu ini, benar. Justru kayak suara-suara kayak gitu jadi ciri khas dan banyak dicari. Karena iya, suara-suara serak-serak bahasa gitu. Langka gitu, menurut aku sih, karena <laughs> banyak banalah serak-serak. Ya, sih, aku serak, walaupun gak perlu juga serak, tapi seraknya tuh enak gitu. Banyak aku juga waktu itu nonton, kamu di komentator juga ada yang bilang serak, kamu tuh enak serak, serak, bahasa gitu Bahasa-bahasa becek <laughs> aduh eh iya ini kan kamu, kamu udah dijuluki ya? tadi, aku udah bilang waktu dipangun juga Kamu Ratu Cengkok nih Kak Ros yang bilang ya kan Kak Ros kan cengkoknya kan bagus banget. banget Kamu juga Ratu Cengkok tuh Gimana caranya ngasah cengkok kayak gitu tuh? Emang dari bayu udah nge cengkok, -cengkok, cengkok gimana? Cengkok itu nggak bisa diduga ya kak? Kadang Hah? Ceng nggak oh, hmm, bisa diduga, bisa diduga. Itu diasah oh, gitu. Mungkin karena seringnya Cepi denger gitu dan Cepi nge -nge -nge. sering praktekin di waktu kecil gitu kan. Oh, Akhirnya ya ke bawah sampai sekarang. Waktu kecil. kecil. Berarti dong dari kecil dong? Iya, dari sampai ya, dari, dari, dari kecil nyanyi pertama kali. Mati aku ayahku tahu. Eh itu pernah e, kalau ini ndong Pak De eh iya iya. Kalau suruh nyumbang nyumbang pasti nyanyi lagu itu. Oh. Terus nyanyi lagu itu. Dari kecil sudah dari dari sebelum SD deh Chepi suka nyanyi di rumah. Nah, akhirnya disuruhlah nyanyi itu dulu tapi enggak pedean banget kalau disuruh nyumbang lagu. Gitu. Hmm. Harus dikasih nangis dulu baru naik. Kok enggak sih nangis gimana nangis? Wah, aku usah kamu nyanyi di rumah kalau kalau disuruh nyanyi di panggung bisa. Gitu. Oh gitu jadi gitu. Masa mentalnya kayak gitu berarti ya? <tuh> Yaudah, aku mau nyanyi aja deh ke atas sekarang <tid> <tid> sambil, jang -jang nangis, sambil nyanyi nangis sampe nyanyi Mati <tid> <tid> Emang aku bocah tuh kadang di atas kamu tuh kayak menter gitu udah, <tid> ya? udah, pede aja gitu Kami emang langsung pede apa? Sebelumnya juga kayak masih canggung-canggung gitu Canggung Canggung Tapi emang dari awal dulu masih kecil Langsung nih deh apa? Gimana tuh? Dulu oh, uh, Pertama kali ini Kan memang lagu Bugis agak uh, cekonya udah kayak mengarah dan gitu. kita kan oh. nah, Terus uh, inilah awal-awal dengerin lagu Raja Jujurlah padaku oh, yang kan aku kan? tak lagi cinta hmm. Itu pertama kali Cepimi nyumbang oh. nyanyi lagu itu Baru lagu dangdut dua lagu gitu oh, Tiap iya, nyumbang iya. Itu pasti dua lagu hmm. Satunya pop atau Bugis satunya lagi dangdut hmm. aku juga nonton juga banyak sih. aku mulut salah mau tadi itu. Apa kamu dulu pernah lomba-lomba nyanyi bugis hmm. gitu hmm. juga. bugis oh. hmm. kayak gimana hmm. sih Aku belum hmm. tahu bu? bugis tuh ada juga popnya, ada hmm. pop uh, bugis bugis mayu, bugis abadi, hmm. kemudian gitu ya. yang hmm. bugis apa, apa dulu? Nih? apa aja? aku nggak tahu soalnya. <laughs> nah kalau bugis yang kemarin tapi keluar dari single ada ada tak ada yang riolo Melok-melok si ke pereng riolo Sungai epak pasaran Caput pak kuragaku Turus sih maneng elok tak ada Mau ditapa diri Katetemupi uparang Gak tau artinya Halo, ya, Artinya ya, penting enak aja sih kalau aku dia nyanyi <tuk> Artinya tuh apa ya? Kata-katamu yang dulu ingin bersamaku selamanya oh. Janjimu yang dulu hmm. maut yang memisahkan Aduh, Gitu Kayak gitu ya ternyata lagu Tau deh aku gak tau <tuk> <tuk> Gini nih, kalau tadi udah banyak ngomongin soal lagu-lagu gini Apalagi kamu sekarang umur apa sih? Kalau dua 22. 22. 22, mau 23 dong Yes Oh iya yeah udah dewasa ya ya kan udah delapan belas proses udah dewasa Nih aku kayaknya berbau bau ini deh berbau berbau bunga ya apa yang buat toilet ya kalau udah dewasa gini menjalin kedekatan ya sih sama seseorang lawan jenis gitu saya lihat ngeliat Kevin itu gak terbuka soal asm Oh, semangat lah iya <tuh> <tuh> lebih dekatnya tuh pengen tahu pengen tahu aja sosok sosok cowok itu gimana sih gitu tapi mau lebih dekat oh layak maksudnya dekat apa enggak Itu jawabnya cuma ada ada lagi dekat sama, sama. Iya, iya. enggak sih ada, ada ya, iya. pernah oh pernah berarti sekarang ya. enggak oh, iya enggak itu udah berlalu ya, ya. <laughs> pernah oh, deket aja, aja. gitu, hmm. tapi udah hmm. nggak gitu apa ah, gimana? Uh, kalau apa sih ya, Iya se, -se, se ini sih se aja sih kalau Cepi itu. Oh kalau misalkan ya. lir cowoknya lagi pengen lagi lagi misalkan banyak nanya ke Cepi gini-gini, ya, Cepi jauh seadanya aja. Tapi hmm. lagi ya udah ngilang gitarnya itu. Hmm. <tuk <tuk menghilang gitu aja terus gini sebanyak kamu menghilang begitu saja ya? hantu gitu ya hey, datang udah pergi <tuk <tuk gitu nggak sih lebih ke apa ya ya dekat sih dekat gitu untuk ya. mengenal aja. aja gitu tapi di mana mana aku hmm. mengorek informasi tentang asmara selfie mau manapun kenapa aku tidak pernah menemukan ya kan apa kau memang tidak, tidak terbuka nih soal asmara? <laughs> Aku tipe, tipe orang yang tidak terlalu... Apa ya tidak terlalu membar asmara? Kalau memang belum ada ikatan-ikatan... Ikatan Mirah ya. banget gitu. Yeah. <laughs> <laughs> <laughs> Ngaransi karena kita mikir gini loh. Gila, gila. Ini tuh belum... Belum... Belum, belum, sah. belum tentu loh. Oh, jadi gitu belum, jodoh, gitu. jodoh. Ya, belum... belum tentu dia adalah... Eh, suami kita nanti ]議mitedy. jadi yeah, yeah. ya apa ya? sewajarnya sewajarnya, sewajarnya aja different. gitu. ntar kalau putus malu ya kan. Iya <Shot> putus. <two> ya sesa. Yes, oh gitu. Kalau putus. enggak. Oh gitu. <ciamo>??? Ah bukan putus enggak jadi nikah aja terus dia yang ini gara-gara in, Nisa nih yang membongkar uh, aku nih enggak, <mong> enggak, ya gitulah ya kan sesuai begini, porsinya aja. berarti itu ah, aku itu gak aku bongkar kemarin-mana nggak pernah aku upload tapi kemarin dibongkar loh di sini lagi itu kan aib gitulah. mau kan ya. jadi jangan namanya Bang Ari nanti pulang kau megabosin dia. iya iya sih emang kalau belum jadi suami adalah, adalah, adalah, adalah batasannya ya Kak. Iya, kita gak semuanya bener bisa, bener bisa mau gitu. memberikan apa yang pengen, pengen tapi belum belum saatnya gitu loh. Oh. Ya benar. Ada rasa yang kita pengen perhatian, pengen ngasih dia yang terbaik tapi kita masih belum bisa, karena belum belum ini. Belum muhrim. Jadi jadi sebatasnya aja sebagai layaknya teman baik aja. Gimana ya? Maafin ya emang gini orangnya Mau tawa sambil gila-gila-gila pas ervi Yuh cunggir balik ya Abis ini kamu sempur deh Mau minum di luncuk apa? Oh bisa Oh kosong Minumnya air goib ya Air ini apa di RDI? Iya yuk. di ini Daripada kita gila ya kan kira-kira air goibnya kasih kamu games Oke Iya tapi jamnya harus cepat dan milih salah satu Ah ya Gak boleh lama ya Iya Satu detik doang jam ya. jamnya <coughs> Siap? Siap Gengsi atau ngalah? Tintok, gengsi. Gengsi. gengsi atau ngalah? Iya Pilih salah satu Ada saatnya harus gengsi, ada saatnya harus ngalah oh, Ya boleh Kamu harus pilih satu Gengsi, gengsi. Oke okay. Dikejar atau mejar? Dikejar lah ah, Ya bener Perempuan dikejar Posesif atau cuek? Uh, Kalau saya posesif oh. Dipluk atau meluk? Hah? Dipeluk atau meluk? Dipeluk atau meluk. Hmm. Nanti ya, ya harus dipeluk lah Iya, mau yang meluk? Gitu <laughs> Pasal atau agresif? Ya, ya harus jauh pilih salah satu Pasal ya. agresif? Uh. Ya pasrah Ya pasrah kalau udah say. Eh bentar pasrah apa dulu Eh, Aduh seru banget sih selfie kamu Enak banget <laughs> ya, ngobrol bareng selfie ini masih, masih muda, muda, muda cantik, multitalenta Fansnya banyak, banyak ya kan Baik, baik. lagi ramah sama fans fansnya Patut dicontoh Habis <laughs> ini insya Allah semoga mendapatkan Hidayah juga mirip ke S. Amin ya Allah. Amin. Jadi yang tua gitu <laughs> Jangan sampai nunggu kena azab kayak di, di film sebelah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 Komen bantu dong promosi <laughs> Jangan lupa like, komen and subscribe nah... channel YouTube-nya. RDI97.com.mm yang nyuruh selfie lah ya, Face selfie. Ayo selfie. Masak. Ya udah terima kasih buat tahun mikir semuanya sampai ketemu di podcast mikir selanjutnya. Terima kasih ya Selfie sukses selalu,